Nah itu sudah ada beberapa kisah yang saya bicarakan, kisah nyata yang saya bicarakan di video-video sebelumnya ya. Nah saat ini ada sebuah kisah yang saya alami waktu menjadi tentara pangkat kapten ya. Pangkat kapten yaitu dimana waktu itu ya ada beberapa kolonel memanggil saya kemudian ngariunglah ceritanya saya ada di tengah-tengah. Kemudian saya tiba-tiba ditugur dan saya diminta untuk sikap sempurna. Tapi saya tolak. Saya tolak. Nah, alasannya adalah ya ini. Jadi kejadian itu terjadi sekitar tahun 2009. Kalau tidak salah 2009. Waktu itu pangkas saya kapten. Nah di masa itu kegiatannya adalah apel dangsat. Ya, apel dangsat. Kostrat, ya tempatnya di Cilodong, di markas Divisi 1 Kostrat Cilodong, tempatnya waktu itu, uh, pangkostratnya waktu itu adalah Pak Jostoy Suta, ya waktu itu masih Letnan Jenderal Jostoy Suta. Nah singkat cerita, di ada uh, suatu Pengenalan ya, pengenalan terkait masalah radio, radio yang menggunakan satelit seperti radio PRC secara umum tapi ini menggunakan satelit. Nah, waktu itu diuji coba satelit itu dari Cilodong ke Bandung. Ya kan? Nah, di situ ada yang punya itu produk dari luar negeri, kalau tidak salah dari Amerika ya. Nah. Di saat Sisitanya jawab, ini kan berpencar orang-orangnya, yang mungkin yang kolonel, yang ngobrol-ngobrol dengan kolonel, yang karena yang hadir dari situ mulai dari letnan 2 sampai jenderal yang hadir di apel dangset kostrat itu, jadi ramai mulai dari kostrat yang ada di Karyango. ya, kostrat yang ada di seluruh Jawa waktu itu ya 2009. Nah pada saat Sisitanya jawab itu. Saya datangi isi bule itu ada orang bule ya terkait masalah radio. Nah, karena bahasa bahasa Inggris saya ini agak kurang, saya panggil teman saya Pak Dodi ya Pak Dodi. Dulu Pak Dodi ini masih kapten juga sama saya ya. Waktu itu Pak Dodi ada di di Brigif 6 nah sekarang udah kolonel saya bilang ini pasti teman saya ini mata bahasa Inggrisnya saya bilang ya kalau tidak salah Pak Dodi lah itu saya bilang eh bro diartikan bahasa saya ini bahasa Indonesia saya ke dalam bahasa Inggris orang bule ini takutnya salah salah paham pakai mic jadi pakai mic akhirnya kan satu ruangan itu kan dengar saya bilang begini Mister ini tulisan yang ada di radio ini dan kutu-kutunya adalah tulisan bahasa Inggris. Ya, saya bilang seharusnya ini tulisan bahasa Indonesia. Karena yang nanti yang akan operasi ini yang operatornya radio ini rata-rata tamtama atau kopral atau tamtama lah yang bahasa Inggrisnya kurang. Nanti dia tidak mengerti. Oh, diartikan di, di lah sama teman saya ini. Oh, bilang, yes, yes, dia bilang yes, yes, yes, begitu. Dia bilang, "Eh, kalau barangmu ini seperti ini mau laku di Indonesia? Translate ini tuh di samping di sini ke bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Inggris." Baik. Eh, Kedengaran sama senior-senior ini. Ada dan Komandan Brigade, ya, waktu itu ada Komandan Resimen eh Armet Akhirnya saya di dipanggil, panggil si sulit, panggil si Jadi... Siapa? dipanggil lah. Ada yang datang. Junior Kapapa yang memanggil? Anu, yang datang. Bang, bang, jangan lagi-lagi pertanyaannya. Dipanggil sama senior-senior di sana. Ke Di situ sudah saya lihat komandan brigadir saya. Waktu itu kalau nggak salah. Komandan Brigadir saya itu 2009, ya ini 2009 karena persiapan selapa waktu itu. Hmm. Pak Awilka, Pak, oh, yang jelas orang Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan waktu itu, komandan Brigadir saya tahun 2009. Saya kan di, Brigid, di 18 Trisula, Jabo. di situ ada komandan Brigadir 15. Ada asop, eh koster saya lihat di situ, mau oh, dipanggil saya. Setelah udah, uh, saya lihat ada beberapa kolonel, ada sekitar sepuluhan lah kolonel di situ lagi ngeriung, di situ kan, teri panggil, eh kau sini kau, Siap, teman-teman. datang, nah setelah saya datang, saya sambil istirahat istirahat gagal berangkat kapten kan, istirahat begini. Eh, kok ngamuk -ngamuk di situ. Eh kau kenapa itu ngamuk-ngamuk di situ? Masalah bahasa Inggris, lapar dan sebagainya Ih, eh, jangan sampai gara-gara kamu ini tidak Kebun itu barang Saya bilang, saya langsung sampaikan ke senior saya waktu itu Ijin kolonel Nah, setelah saya bilang izin kolonel kasihan si Rahat. Ada yang bilang, eh, kau tahu enggak Panggil, jangan sekitar, kau sekitar sempurna kamu Saya bilang begitu Saya tolak waktu itu izin Para senior para komandan biasanya orang yang dipanggil itu datang datang oleh dipanggil oleh senior atau atasan kemudian sikap sempurna biasanya dia orang salah. Sekarang pertanyaan saya apa salah saya datang ke sini disuruh sikap sempurna apa salah saya tolong jelaskan kalau saya salah saya sikap sempurna bahkan saya siap dihukum. Ah, kamu nih leh nanya lagi. Bukan, saya perjelas apa kesalahan saya. Akhirnya adalah yang maju ngomong, beritahu. Kamu tidak perlu ngomong ke orang bule itu. Bahwa harus bahasa Indonesia bahasa Inggris. Makanya kamu harus pintar berbahasa Inggris. Dia bilang, e, itu senior, si bilang sama saya begitu. Akhirnya saya bilang begini. izin para kolonel, izin para senior. Barang-barang mereka itu, dari Amerika itu, alat-alatnya harusnya pakai bahasa Indonesia karena operatornya nanti ini rata-rata sebagian besar tantama yang tidak ngerti bahasa Inggris nanti salah-salah masalah bahasa Inggris saya malah berharap bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional jadi mereka-mereka yang memasukkan barang ke negara kita khususnya ala-ala militer begini harusnya dalam tulisan bahasa Indonesia oh, dia kan berdagang kita mau beli ini Begitu. Harusnya pakai bahasa kita. Saya langsung dimarai lagi. Ah, kamu ini. Bilang aja kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Siap. Saya bahasa Inggris kurang. Tapi paling tidak saya punya cita-cita. Mudah-mudahan ke depan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional. Ya, atau bahasa yang bisa didengar oleh seluruh manusia di dunia. Bahasa Indonesia ini harus diperkenalkan. Tujuannya adalah bangsa kita, bangsa yang besar. Bangsa kita memiliki sumber daya alam yang banyak. Yang banyak orang asing butuh tempat kita ini. Butuh bekerja sama dengan kita. Maka mereka harus tahu bahasa kita. Habis itu, ah, kamu ah, memang susah, memang kamu diberitahu. Nah, akhirnya, ya saya ambil sikap sempurna. Saya bilang kalau itu salah, tidak ada masalah, tapi bagi diri saya, itu bukan suatu kesalahan karena saya bertanya. Akhirnya setelah itu saya pamit, hormat patah-patah balik kanan, pergi, ya menyendiri. Saya tidak mau lagi ke tempat bule itu. Saya pergi menyendiri, keluar ruangan, saya termenuh. Saya bilang, semoga bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional atau didengar oleh seluruh bangsa sendiri. Di 2009 akhirnya di sasen perumunum di luar ada datang kolonel. Kalau tidak salah itu dan lima 15 galu kah, diberi 15 kayak gitu. Kemudian beri kah Karena setelah itu beliau jadi askop okay, pos terat. Saya diberitahukan leh, kau itu benar dan kau berani. Kau benar ngomong apa dah. kami kami ini tidak berani ngomong seperti, itu. Buh. langsung saya turunnya bilang gimana komandan, kamu itu sudah benar nggak salah ngomong seperti itu. bahwa alat-alat itu harus pakai bahasa Indonesia karena yang pakai operatornya kan tamat yang banyak yang tidak mengerti bahasa Inggris, dan berani, cuma kami tidak berani ngomong seperti kami. Siap, terima kasih. Kemana jadi intinya? Kisah saya ini, kawan, beranilah menyampaikan sesuatu itu jika dirasa itu benar, apalagi untuk kepentingan yang lebih besar. Saya berbicara lantang saat itu karena saya ingin bahasa kita, bahasa Indonesia, dikenal oleh seluruh bangsa-bangsa asing di dunia. Dan semoga kelak bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kisah ini saya ceritakan, dan pasti yang saya bersama-sama saat itu, mungkin ingat peristiwa itu, tahun 2009, Apel Dansat Kostrak, Perira Kostrak. Dari Danton sampai kepada Pemandang Diri Seluruh Kostrat di Indonesia. Tempatnya di Cileodong. Masih ada kisah di situ kawan. Yaitu terkait kisah pada saat senam pagi. Dan saya tidak bawa baju olahraga. Dan itu ada alasannya. Ada lagi kisahnya. Yang pada akhirnya hanya saya yang tidak senam pagi. Yang lainnya senam pagi. Inilah kisah saya, kawan. Baik, jam tidurnya dong, sampai ketemu di kisah berikutnya. NKR Habermat.